Hai teman-teman semua, hari ini gue bakal share tentang bagaimana gue men-setting kamera Sony A7R4 gue pengen tahu dan penasaran bagaimana caranya, ikutin terus Oke yang pertama kita bakal pencet menu, di menu pertama kita ada quality or image size yang pertama jadi kalau biasanya di foto itu saya bakal pilih formatnya file format adalah raw jadi mungkin kalau teman-teman uh, Foto buat apapun sebenarnya saya selalu pakainya raw gitu jadi mau foto wedding mau foto liputan apapun tetep raw karena saya bisa proses dengan gampang untuk jadi jpeg gitu Kemudian file raw file tabnya saya biasa pakai kompres kecuali kalau pada saat saya memang udah mau foto komersial ya memang mau dicetak dan kualitas tertinggi saya akan pakai unkompress gitu jadi per saya pakai untuk normalnya saya biasa akan pakai kompres kemudian JPEG quality ya extra fine saya selalu pengennya yang tertinggi sebenarnya kemudian JPEG image size saya juga yang paling tinggi kemudian aspek ratio yang tetap normal di tiga banding 2 APS-C atau super 35mm saya off karena itu biasanya untuk uh, bikin lensa kita jadi lebih panjang tergantung dengan crop sensor biasanya lebih berguna untuk di video aja kemudian yang kedua long exposure noise reduction nya di off karena saya foto pakai RAW saya biasanya noise reduction segala macam saya akan matiin pada saat saya post processing kemudian color space itu di sRGB karena biasanya saya akan outputnya adalah ke sosial media handphone dan lain-lain kecuali saya lagi pengen fotonya untuk cetak juga saya akan mungkin ganti ke Adobe RGB supaya saya bisa uh, proses dengan uh, tonal yang lebih besar gitu jadi untuk normalnya saya selalu sRGB kemudian uh, ini juga saya biarin biasanya lalu drive mode, drive mode saya biasa di single shooting Nah kalau kadang-kadang drive mode ini saya perlu ganti buat jadi high speed atau continuous saya baru biasa ganti Kemudian bracket settingnya off Kemudian pixel shift multi shotnya off Biasa saya kalau misalnya mau foto pixel shift itu uh, untuk something yang memang mau dicetak untuk lebih besar Kemudian MR ini kita bisa juga bisa uh, setting untuk Memory kapanpun kita mau berubah Misalnya kita hari ini untuk foto studio kita bikin settingnya di memori 2 kemudian foto outdoor kita fotonya di setting yang pertama bisa juga tapi saya jarang pakai juga saya tetap manual karena setiap kondisi yang saya pakai itu pasti berbeda gitu kemudian select medianya karena A7R4 itu punya dua slot pasti saya selalunya mau di slot satu karena speednya lebih cepat ini buat custom, custom setting gitu jadi kita tinggal pencet tombol dengan gampang untuk merubah semua menunya berdasarkan setting yang udah kita simpen kemudian fokus mode saya biasanya pakainya kalau saya nggak pakai AF single saya akan pakai DMF karena kadang-kadang saya perlu memastikan kembali walaupun fokusnya sebenarnya udah akurat saya, saya akan lebih uh, merasa tenang kalau misalkan saya udah pastiin bahwa fokusnya benar-benar akurat kalau misalkan saya perlu uh, untuk foto something yang bergerak baru saya pakai ke af saya hampir nggak pernah pakai AFA sih karena dia akan otomatis merubah dari automatic ke uh, dari continuous ke single shot. Kalau manual fokus biasanya kadang-kadang kalau misalnya... saya juga jarang pakai karena sebenarnya saya pakainya back button fokus gitu ya. Jadi bukannya half press kemudian dia otomatis fokus enggak. Kemudian priority set di AF-S ini biasa saya ke AF, jadi dia lebih cepat buat uh, ngejar AF-nya. Kalau di AFC itu saya maunya uh, balance emphasis. Jadi kalau on release itu biasanya kalau kalau dirilis itu kita setnya kalau dia belum dapat fokus, dia bakal, bakal belum bisa jalan Shutternya Jadi Shutternya nggak bakal bisa kepencet kalau belum release gitu. Jadi kecepatan antara kedua-duanya itu kalau misalnya di AFC saya seimbangkan gitu. Karena kadang-kadang kalau dia uh, AFC itu kan kita lebih ngejar momen ya. Jadi mau kadang-kadang lebih penting dapat momenin ya ngoblur-ngoblur dikit masih nggak apa-apa gitu. Kalau misalnya memang momennya memang penting banget gitu daripada enggak dapat sama sekali. Kadang-kadang kalau misalnya kalau kita nyari fokus, ternyata enggak dapat fokusnya, kamera nggak bisa dijeplet sama sekali kan enggak ada gunanya juga gitu. Terus fokus area karena flexible spot walaupun saya kebanyakan pakainya AI autofocus tapi flexible spot itu buat uh, saya bisa fokus dengan lebih gampang dan di Auto Gear 4 kebetulan ada joystick juga jadi nggak masalah lebih lebih gampang untuk set fokusnya. Oke kemudian fokus setting ini untuk merubah posisi fokusnya biasa fokus area limit uh, kita bisa ganti uh, apa aja yang kita mau munculin kalau misalkan pas kita lagi mau setting fokus tetap saya bakal centang semuanya sih kemudian switch vertikal horizontal AF area jadi kalau misalkan ini gunanya untuk uh, pada saat kita merubah posisi kamera dari horizontal landscape menuju portrait Apakah AF fokusnya akan pindah. Sama atau areanya akan pindah atau enggak. Jadi kalau biasanya kan saya maunya. Kalau misalkan pas kita horizontal tuh. Itu posisinya di kanan atas. Nah kalau misalnya kita pindah ke. Posisi portrait tiba-tiba itu nanti kan. Kalau misalnya kita, kita off-in. Itu enggak bakal berubah. Tapi begitu kita ganti jadi AF point only. dia akan tetap posisi kanan atas. Di landscape akan tetap posisi kanan atas. Di portrait gitu. AF illuminator auto ini gunanya untuk pada saat gelap apabila kita susah dari fokus nanti dari kamera akan keluarin yang merah-merah itu biar kita lebih gampang fokus face uh, face IAF nya biasanya saya akan on kemudian subject detection nya saya akan rubah menjadi human Kemudian live eye-nya saya bikin jadi auto, kemudian ini untuk munculin frame-nya animal eye display-nya tapi saya offin untuk saat ini karena saya jarang sekali masih pakai untuk uh, animal. Jadi mendingan saya offin. Kemudian AF tracking sense-nya saya lebih suka kalau misalkan dia uh, lock dibandingkan responsif. Jadi dia akan tetap uh, mengejarnya dengan lebih akurat. Saya lebih butuh akurasi dibandingkan uh, sensitivity kemudian aperture drive nya saya akan lebih ke focus priority jadi yang penting lebih ke akurat fokusnya kemudian AF with shutter ini yang saya biasanya matikan jadi kalau biasanya kalau kita mencet setengah itu akan uh, fokus setengah setengah tahan setengah itu akan fokus jadi kalau saya, saya matiin, jadi saya, saya tetap pakai AF on, di belakang saya mesti pencet AF on fokus, jadi saya nggak perlu untuk fokus berkali-kali gitu ya. Jadi kalau misalnya nggak kan tiap kali kita mau shoot itu kan otomatis kita harus fokus lagi, fokus lagi. Nah kalau mis, keadaan cukup terang sih mungkin oke, okay, tapi kalau misalnya keadaannya mungkin agak sedikit gelap, itu akan banyak ngabisin waktu untuk cari fokus. Oke jadi untuk pria AF, itu biasanya saya matikan supaya kamera nggak selalu uh, nyari fokus setiap kali kita poin ke arah sesuatu. Kemudian AF Area Registration itu gunanya untuk uh, kita bisa define satu custom button custom button untuk menentukan oh kita udah mau fokusnya di mana gitu. Jadi untuk kalau misalnya kita udah tahu kita mau fokusnya nanti di mana uh, kita bisa langsung set di sana. Jadi untuk uh, lebih gampang aja sih kita nggak perlu pindahin secara manual fokusnya mau kemana kemudian del-registration area itu untuk menghapus tadi area yang kita udah set kemudian fokus frame color itu red saya bikin supaya lebih gampang dilihat aja kemudian AF area auto clear itu adalah untuk uh, biasanya kalau auto focus itu kan kita bakal kelihatan ada kayak bounding boxnya tuh jadi kalau misalnya kita bikin jadi off itu otomatis dia bakal uh, dia bakal tetap ada nggak bakal hilang tapi kalau misalkan on itu kalau begitu fokusnya dapet ya dia bakal hilang gitu. Jadi lanjut ke display continuous AF area, biasanya saya tetap on supaya dia tetap kelihatan uh, fokusnya ada di mana. Face detect area juga saya onin. Jadi di kamera Sony itu kan ada ada beberapa macam uh, detection gitu ya. Jadi ada face detect, ada contrast detection. Jadi untuk membentuk sebuah sistem autofocus yang 4D kemudian circle of focus point itu uh, circulate of focus point uh, gunanya untuk kalau misalkan focus pointnya udah mentok di kanan apakah kita mau dia langsung nembus ke sebelah kiri atau enggak gitu kalau saya tetap doesn't circulate gitu jadi kalau misalnya dia udah di pojok kanan apakah dia kalau begitu kita masih tetap ke kanan dia akan nongol di pojok kiri atau enggak gitu Biasa saya uh, ini terserah sih lebih gampang AF micro adjustment jangan sebisa mungkin jangan terlalu saya nggak pernah petak atik jadi kecuali memang kita udah tes bahwa lensa kita mungkin ada sedikit misfokus gitu kalau selain itu nggak perlu kemudian lanjut ke exposure exposure compensation tetap uh, normal karena saya main manual mode Reset, eh, reset Exposure Compensation uh, normal ISO setting adalah untuk ngeset ISO sama kayak di depan jadi kalau bisa auto kita bisa set juga berapa Rangenya mau di berapa sih, jadi dia kalau misalnya kita set di 100 sampai 25600 dia tidak akan lebih dibanding dari 25600 gitu. Terus kita bisa set juga auto minimum shutter speednya ber, di berapa. Kemudian tapi karena saya main manual ya dia nggak bisa di shot Metering mode saya biasanya pakainya lebih ke spot atau terkadang saya tetap pakai yang uh, multi juga face priority in multi metering saya set ke on jadi untuk lebih gampang kemudian sport metering nah ini salah satu keunggulannya lagi itu biasa kalau sport metering itu lebih ke arah center nah kalau di kamera Sony ini saya bisa set ke focus pointing jadi dia akan metering di mana titik fokusnya berada Oke okay, lalu lanjut kita ke exposure stepnya tetap di 0,3 karena standar sekarang adalah 1 3 stop sampai 2 per 3 stop. Kalau mungkin kamera zaman dulu itu kan biasa mereka mainnya di 1 stop, tetap di 1 stop atau setengah stop. Tapi untuk di kamera zaman sekarang mereka rata-rata di 0,3 sampai uh, 1 3 stop atau 2 per 3 stop. Kemudian auto exposure lock with shutter saya tetap offin juga karena saya lebih prefer karena saya main manual gitu jadi nggak ada guna hampir nggak ada gunanya exposure standard adjustment juga saya akan matiin biar saya nggak kotak atik jadi itu akan tergantung memang dari uh, settingan dari kamera dari factory settingnya kecuali memang ada something yang happen ya saya lebih mending bawa ke service center dibandingkan saya coba untuk kotak-katik sendiri gitu Kemudian flash mode-nya saya biasa pakai fill flash, kecuali pada saat saya memang mau foto something yang rear, saya akan tetap pakai uh, fill flash. Karena kalau misalkan saya nggak pakai yang fill flash, dia kalau nggak salah HSS-nya nggak bisa jalan ya. Plus flash composition-nya tetap di 0, exposure composition-nya saya akan lebih set di ambient only, kalau misalkan saya mainnya TTL, TTL atau mungkin sedikit auto mode itu saya akan setnya di ambient only karena saya pengennya plusnya itu tetap saya manually set wireless flashnya saya bikin on kemudian eye reduction karena saya foto raw eh, tidak akan muncul tapi kalau misalnya foto jpeg saya akan lebih suka kalau red eye reductionnya off white balancenya saya akan set di auto ambience karena saya memang maunya nangkep ambience -nya seperti apa adanya jadi ada dua macam gitu ya priorisasi set di awb itu bisa ke standar standart itu dia akan me, merata-ratakan kemudian ambience berarti kita kalau misalnya kita ada di ruangan kuning ambience nya dia akan set di kuning tungsten tapi kalau misalkan AWB white dia akan mencoba untuk men-set uh, AWB nya menjadi uh, white gitu jadi kalau misalnya kita ada di satu ruangan yang lampunya kuning itu dia akan coba untuk bikin itu jadi putih jadi makanya saya lebih prefer ke ambience DRO nya saya akan off karena biasanya set foto di RAW juga jadi nggak ada gunanya juga saya set DRO kalau mau di normal saya biasa akan set di DRO level 3 creative stylenya kalau biasa saya setnya uh, di studio saya akan neutral jadi uh, kelihatan hasilnya memang real karena saya fotonya RAW jadi saya mau LCD itu memperlihatkan hasil yang benar-benar hampir seperti RAW apa adanya gitu tapi kalau misalkan saya set di outdoor saya biasa setnya di portrait minus 1 minus 2 plus 1 Oke okay, picture efeknya nol kalau picture profile saya biasanya karena saya tidak main di video kalau teman-teman yang main di video sih bisa set buat di S-Log atau S-Log2 S-Log3 atau HLG gitu kalau saya mainnya di foto saya akan set di off dan saya main RAW juga jadi nggak ada masalah shutter AWB lock juga saya off jadi everything yang uh, automatic rata-rata saya akan matikan sih kemudian fokus magnifiernya ini untuk membantu kita untuk fokus tidak ada setting apapun magnifier time nya saya akan bikin no limit kita bisa set ke 2 detik, detik atau 5 detik apa 0 limit saya lebih prefer no limit initial focus magnifier nya saya bikin ke 5,9 jadi saya bisa dapat uh, pada saat saya mau DMF atau manual fokus dia akan uh, zoom dengan lebih jauh jadi saya bisa fokus dengan lebih akurat terus uh, AF in focus magnifier nya saya tetap on-in kemudian MF Assist nya saya tetap on-in dan masih ada picking setting. Jadi peaking setting itu kalau misalnya kita di kamera pada saat fokus kita main di manual apa DMF itu bakal kelihatan bagian yang fokusnya ada berwarna. Jadi di sini kita bisa nyalain kemudian picking level saya bikin ke mid. Dan peaking kalian saya bikin ke yellow supaya lebih kelihatan. Jadi ada dua pilihan mungkin ke yellow ke blue apa eh, ada empat pilihan ada red, yellow, blue atau white. Jadi kalau misalkan saya, saya akan lebih prefer di red atau yellow cuman... Uh, karena saya tadi udah bikin kayak bagian yang fokusnya di red saya akan bikin picking colornya di yellow supaya nggak bentrok kemudian kita lanjut ke anti flicker shot saya akan lebih ke off uh, jadi anti flicker ini dia akan mencoba menyamakan gel uh, gelombang cahayanya dengan lampu-lampu yang ada kalau nggak misalnya, misalnya nggak dia akan ada flicker yaitu ada bagian yang kayak satu garis yang lebih terang atau lebih gelap gitu nah sebisa mungkin saya akan coba untuk uh, hindarin dan biasanya saya off sih face registration ini lebih ke arah kalau misalnya kita foto lebih banyak orang misalnya pada saat wedding gitu ya jadi uh, kita tetap prioritinya mau ke siapa kan dia akan tetap ada pilihan uh, kalau misalnya ada banyak nih mata ada banyak kan kita tetap mesti ada siapa yang mau di priority-in untuk difokus. nah kita bisa daftarkan di face registration ini kemudian kita bisa set registered face priority-nya di on kemudian ini uh, lebih buat movie saya mungkin cuma akan sekilas saja. saya akan bikin di SD atau 4k kalau seperlunya kemudian di ke settingnya uh, 50 50 50 snq settingnya untuk uh, kita bikin slow motion juga jadi di disini di setting at R4 nya ada snq juga jadi kita saya biasa bikin di 25 fps kemudian di frame rate 100 fps jadi bisa empat kali lebih lambat scene-nya kemudian proxy recording saya off AF drive speednya normal tracking sens sensitivity yang standar auto slow shutter off initial focus magnifier juga sama empat kali sebisa mungkin saya akan bikin uh, sejauh mungkin supaya saya bisa fokus dengan lebih akurat audio recording-nya on supaya dia tetap merekam video uh, audio sorry audio level display supaya kita uh, kelihatan jadi ada audio bar di bagian bawah kemudian audio out timingnya live jadi tidak ada delay wind noise reduction saya tetap on untuk mengurangi sedikit noise marker display ini adalah untuk uh, tanda bonding boxnya kalau misalkan kayak kita lagi mau shoot video gitu ya sama marker settingnya kita mau bikin di, di berapa gitu jadi supaya kita tahu mungkin pada saat nanti kita mau komposisinya seperti apa cropping seperti apa bagaimana yang uh, tidak boleh ada di luar itu supaya kita pas cropping itu jelas gitu. Uh, video light mode itu saya nggak pernah pakai movie with shutter uh, jadi biasanya kalau di R4 itu kan ada satu bot button sendiri khusus untuk uh, record video nah tombol shutter buat foto tuh nggak bisa dipakai untuk record video record movie nah kalau misalnya kita set ini ke on berarti kita bisa pakai shutter gitu shutter yang biasa untuk merecord video kemudian lanjut ke silent shooting yang saya akan set off jadi uh, saya menikmati proses saya moto jadi saya pengen dengar suara Shutter sih sebenarnya jadi ifron e curtain shutter yang saya juga off release without lens yang disable jadi tidak akan bisa mencet uh, Shutter kalau kalau tidak ada lensa dan tidak bisa mencet uh, Shutter kalau tidak ada memory card jadi ini gunanya untuk siapa tahu kalau kapan-kapan saya lupa masukin memory card saya nggak terus-terusan moto gitu tanpa tanpa memory card gitu Nah sering terjadi kadang-kadang kita kan nggak sadar bahwa memory card belum masuk nih Terus kita foto-foto aja sampai udah berapa lama kita berusaha oh gila belum masukin memory card Nah ini bisa dipakai untuk mencegah gitu Steady shot karena saya biasanya saya akan matiin Karena kebanyakan mungkin kalau di studio saya banyak main di tripod gitu ya Jadi steady, memang udah steady dari sananya jadi saya lebih prefer untuk uh, saya off -in, supaya tidak terjadi sedikit malah blur gitu Oke okay biasanya juga karena ini saya off, saya ini tidak perlu di set dan biasanya set kalaupun saya on ini itu akan saya autoin aja. Kemudian zoom, zoom, zoom, zoom ini lebih ke arah kalau misalkan uh, saya kalau dengan lensa biasa itu kan saya nggak pernah pakai itu, jadi memang lensanya fix, jadi memang saya udah nggak pernah pakai uh, setting zoomnya kemudian lanjut ini ada display button display buttonnya kita bisa set itu apakah dia mau ke monitor atau ke finder saya tetap biasanya saya tetap akan gunakan monitor finder frame rate-nya tetap standar zebra setting ini biasa saya untuk marking sesuatu yang overexpose biasanya ini lebih banyak dipakai di video cuman di foto ini menurut saya amat sangat berguna jadi saya biasa onin dengan levelnya 100 plus jadi kalau 100 plus itu berarti kan semua bagian yang overexpose itu akan digarisin dengan merah 100 plus itu berarti brightnessnya lebih besar dibandingkan 100 Walaupun mungkin uh, ada beberapa anggapan bahwa tingkat brightness expo, uh, over yang paling benar itu ada di 108 Bukan di 100 tapi saya tetap akan lebih prefer itu di 100 grid line itu cuma sekedar buat patokan doang Saya bisa bikin jadi roll of thirds atau terkadang saya bikin ke diagonal plus square grid tapi untuk lebih gampang saya bikin di sini aja exposure set guide nya saya bikin off live view display nya kan lo saya setting uh, live view display itu biasa kalau saya shoot outdoor gitu ya saya akan tetap di on supaya apapun setting yang saya pakai itu tetap langsung kelihatan di di lcd nah kalau di studio terkadang saya terpaksa harus matikan off karena terkadang Sony tidak bisa detect beberapa trigger jadi beberapa trigger begitu dicolok itu memang tetap Trigger tapi biasanya Sony itu begitu dicolok trigger dia secara otomatis langsung set ke Live View Display off otomatis tapi untuk beberapa trigger yang lama itu dia nggak auto, auto set jadi dia nggak kedetect nah secara otomatis saya mesti set itu jadi manual off Kemudian continuous shoot lens itu cuman shoot only display, auto review nya saya bikin off, kalau misalnya enggak setiap kali saya foto dia akan langsung muncul tampilannya Setelah hasil fotonya, uh, hasil fotonya seperti apa saya bikin off Kemudian ini custom key, custom key ini yang paling banyak saya sering pakai sih Jadi kalau yang pertama di R4 ini kita lumayan banyak bisa set custom, uh, custom key nya ya jadi kalau di belakang itu wheelnya saya biasa set untuk uh, ISO jadi saya tinggal putar doang itu buat ganti ISO kemudian uh, tombol AEL itu yang sebelah kanan atas itu biasanya saya set untuk iaf Nah kalau yang ketiga nih saya biasa buat bikin uh, jadi fokus karena saya tadi pakai back button fokus jadi uh, pada saat kita pencet setengah itu dia nggak lang langsung fokus jadi saya pakainya uh, saya pencet tombol ini untuk bikin fokus kemudian nomor 4 ini saya bikin buat ganti jadi finder or uh, monitor jadi kalau misalkan saya pencet itu otomatis saya lari ke viewfinder jadi saya matiin itu enggak auto jadi kayak biasanya kan terkadang begitu kita agak uh, kamera agak rapat ke badan dia otomatis ganti jadi ke viewfinder nah saya matiin itu saya bikin jadi manual tapi saya bisa bikin uh, satu tombol untuk untuk switch apabila pas keadaan siang hari saya tinggal pencet ini untuk ganti switch kemudian nomor 5 ini C4 jadi saya pakai untuk misalkan saya mau lagi males fokus saya tinggal mau pencet pencet fokusnya tinggal pencet di layar saya baru nyalain kemudian tombol yang tengah itu eh, adalah tombol joystick gitu ya tombol joystick itu biasanya kalau misalkan saya mau kembalikan eh, posisi titik fokusnya ke tengah itu saya pencet yang tinggal ini nomor satunya kemudian nomor duanya itu adalah tombol Button tengah itu biasanya untuk ngezoom jadi supaya kalau kadang-kadang saya mau ngelihat secara detail gitu, seperti apa atau mungkin saya mau fokus, saya akan tinggal pencet button yang tengah ini. Kemudian drive mode-nya, kalau misalnya kadang-kadang saya mau shoot single shoot atau continuous atau segala macam, saya tinggal pencet ke sebelah kiri. Nomor empat juga masih ISO, karena uh, standarnya masih ke ISO. Nomor lima ke bawah itu buat ganti fokus mode, kemudian. Uh, tombol yang atas itu adalah C2 yang nomor satu adalah C1 C1 itu saya biasanya ganti buat white balance masih standar yang kedua itu adalah fokus areanya saya mungkin mau bikin white apa center atau mungkin fleksibel segala macam saya bisa ganti di C2 kemudian di lensa itu biasanya lensa-lensa Sony itu yang yang sekarang kebanyakan ada satu tombol yang bisa kita customize juga mau kemana jadi saya biasa tetap uh, standar ke fokus buat fokus hold aja jadi terkadang kalau misalnya orang mau fokus and di kompos itu tinggal pencet tombol yang ada di lensa untuk uh, hold fokusnya. Lanjut kalau video sih saya kebanyakan cuman uh, nggak set apa-apa, saya tetap ikutin vol, uh, setting yang ada di foto gitu. Kalau pas play saya biasanya ganti uh, tombol satu yaitu C3 itu ke rating. Jadi terkadang saya akan bikin supaya orang lebih gampang saya bikin tinggal bikin jadi centang lima jadi begitu kita misalnya mau minta klien atau mungkin siapapun yang kita foto gitu kalau misalnya oi oh, boleh pilih mana yang dia suka gitu nah dia tinggal browse browse melalui foto-foto yang sudah ada dan yang begitu dia suka dia tinggal uh, pencet c3 dan itu akan langsung nyambung mungkin ke nanti capture one atau mungkin di Lightroom itu bintangnya itu akan tetap ada gitu jadi kita dengan gampang bisa tahu yang mana sih yang dia pilih gitu Nah tombol Fn ini pada saat kita lagi uh, Browse gitu ya kita lagi view itu bisa langsung dipencet untuk uh, send ke smartphone kemudian tombol atas dua ini tetap normal seperti dia bakal ngikutin ke uh, foto function menu setting itu adalah pada saat kita mencet uh, di mode foto ataupun mau mau mo di mode video pun kita akan bisa ngeset uh, bagian-bagian yang ada muncul yaitu mungkin kayak contohnya di sini gitu begitu kita pencet Fn dia akan muncul seperti ini nah ini terkadang ini sering banget saya pakai untuk mempermudah saya jadi saya nggak perlu masuk menu segala macam untuk men-set apapun jadi di sini di yang pertama biasanya set-set saya set itu metering mode kemudian saya akan ganti ke focus mode kemudian ini ini yang ketiga adalah buat saya bisa set saya mau di memory card 1 atau 2 kemudian ini dynamic range. Kemudian ini untuk flash mode-nya terkadang mungkin kita mau ganti dari uh, fill flash mungkin mau jadi rear sync itu saya dengan gampang. Kemudian silent shooting juga saya matikan tapi bisa di-set di sini. Kemudian ini untuk semua efek-efek fitur -efek, picture effect, kemudian picture profile, kemudian di sini ada creative style. Kemudian ini ada live view display-nya saya juga set di sini. Kemudian zebra displaynya juga saya set di sini supaya pada saat saya foto di studio tuh kan saya nggak butuh zebra sebenarnya jadi saya matiinnya pun lebih gampang. Saya di shot juga kalau misalkan saya mau foto di outdoor dan saya perlu stabilizer saya baru nyalain di di function menu setting. Kalau yang video tetap normal saya nggak rubah apapun sih kemudian my setting juga saya tetap normal tidak ada yang saya rubah, tetap standarnya Sony kemudian dial setupnya juga tetap standar gitu ya jadi dial setup ini untuk merubah uh, posisi mungkin teman-teman yang belum familiar dengan settingan Sony mungkin di kamera lain tuh uh, shutter speednya yang ada di jari telunjuk gitu jadi kalau misalnya kita mau adjust bisa tetap untuk membiasakan diri kemudian avi rotate nya saya bikin tetap normal kemudian movie buttonnya itu buat kita nge-record movie pada saat apapun saya tetap bikin normal lock operation partnya off jadi saya nggak ada yang ngerubah jadi itu untuk sebenarnya kita supaya takut kalau misalnya nggak takut kepencet gitu saya kita bisa bikin jadi on gitu audio signalnya tetap on nah, ini udah udah setting standar sih jadi ini gunanya untuk kalau kita mau send fotonya ke smartphone ini untuk ke komputer ini buat ke FTP jadi kadang-kadang mungkin teman-teman ada yang mau foto terus langsung upload via FTP uh, tinggal dikonekin ke Wi-Fi dia bisa otomatis langsung upload ke FTP Control kontrol smartphone jadi kita dengan kontrol smartphone ini kita bisa nyalain untuk uh, kita bisa kontrol uh, kamera melalui uh, aplikasi imaging Edge. kemudian PC remote function untuk biasanya kalau saya pakai lagi pakai Capture One itu akan saya nyalain gitu jadi supaya saya bisa kontrol kameranya melalui uh, komputer juga kemudian uh, ini juga ada settingannya apabila kita mau save image nya di komputer doang atau kita mau save nya di kamera juga kita bisa set di sini apakah uh, PC doang atau PC dan kamera atau di kamera doang jadi kalau bisa di kamera doang ya, ya hampir nggak ada gunanya kita cuman jadinya cuman kontrol kamera doang dari komputer, tapi hasilnya nggak bakal masuk komputer. Oke. Okay. Jadi biasanya saya set hanya ke PC only supaya saya tidak perlu ada duplikat di kamera juga ada di PC juga lah, jadi cuma satu doang di PC. gitu Kemudian tetap yang lainnya tetap uh, saya original. Terus airplane mode saya biasa akan tetap off. WiFi setting untuk supaya kita bisa connect ke Wi-Fi kita mau kirim ke FTP kayak mau apa kayak bisa Bluetooth juga sama ini juga sama ini buat uh, location info jadi pada saat kita mau tag uh, foto kita tuh bisa langsung tahu location di mana buat tagging location tagging sih sebenarnya Bluetooth remote control juga kita bisa ada beberapa remote control buat shutter itu ada di uh, Bluetooth remote control ini juga sama uh, import root certificate itu sebenarnya untuk kita uh, security setting untuk pada saat kita menggunakan wifi sih. Oke okay, lanjut. Jadi protect ini gunanya untuk kita bisa uh, lock beberapa image yang supaya pada saat kita mau delete all itu image-image uh, yang udah kita protect itu tidak bakal ke-delete juga. Rotate untuk kita rotate itu video maupun fotonya, delete untuk delete biasa, rating untuk ngasih tanda. Uh, rating set custom key juga, supaya kita bisa pencet uh, custom key tertentu, C1 maupun sampai C4 itu untuk men-set rating ini. Untuk men-set uh, printing, jadi kita bisa langsung connect ke printer melalui ini. Kemudian, kita ada copy, jadi kita bisa copy beberapa uh, fotonya, mungkin dari memory card yang pertama maupun mau ke memory card kedua. Segala macamnya kita bisa lakukan pakai ini kemudian foto capture uh, saya hampir gak, saya nggak pernah pakai enlarge image-nya untuk buat kita lihat uh, fotonya pada posisi zoom uh, ini juga sama semuanya untuk sebenarnya lebih ke arah pada saat kita playback Kemudian kemudian slideshow kita bisa lihat foto-fotonya yang sudah kita ini dalam versi slideshow playback medianya untuk kita set apakah kita maunya kita mau view gallery di slot 1 apa slot 2. Kemudian view mode-nya itu kita mau set bikinnya seperti apa. Apakah dead view, folder view, apa yang lain. Display OS uh, ini biasa standar. Kemudian display S group itu kalau misalnya kita pakai continuous continuous gitu ya. Jadi kita shootnya yang memang banyak itu, Nah kalau misalnya kita shoot 20 foto kan dia otomatis akan muncul 20 frame kita gitu, Begitu kita scroll itu kan 20. Jadi kalau misalnya display S group ini setiap uh, satu sesi dua 20 itu akan jadi cuman cuman satu foto gitu kemudian display rotationnya auto jadi pada saat kita melihat foto itu begitu kita putar kameranya dari landscape menjadi vertikal secara otomatis dia akan uh, view secara vertikal kemudian image jam setting normal standar untuk pakai kita mau pindahin lihat imagenya persatuan atau persepuluhan kemudian monitor brightness nya saya biasa akan bikin manual jadi ada dua macam ada manual sama Sunny weather ini. kebetulan karena saya record pakai masih ada beberapa menu yang jadinya mati tidak bisa saya set jadi ini tetap saya akan set di manual kecuali mungkin uh, pada saat saya shoot di tengah matahari terik gitu ya saya akan lebih prefer menggunakan viewfinder atau mungkin saya akan set monitor brightness nya ke Sunny weather cuman hati-hati pada saat kita set di Sunny weather kebanyakan uh, itu LCD nya yang terang tapi secara fotonya itu begitu jangan sampai uh, begitu kita foto kita mesti compensate gitu ya jadi kita memang sudah mesti bikin fotonya jadi sedikit lebih terang kalau enggak ternyata kita lihat udah di layar udah terang begitu sampai rumah gelap semua karena memang uh, Sunny weather itu men menerangkan LCD kemudian gamma display assist ini lebih ke arah video volume setting juga kalau lebih ke arah video ini normal semua saya nggak rubah apapun display quality-nya saya bikin ke standar, power save-nya 5 menit uh, auto power off temperature-nya off uh, standar. jadi secara otomatis kalau misalnya kamera udah overhead gitu ya uh, bisa auto untuk mati gitu SC pulse selector buat buat video juga kemudian cleaning mode, kalau misalkan saya memang lagi pengen bersihin gitu, saya akan pergi cleaning mode, touch operation -nya. buat uh, touch screen di LCD nya apakah kita mau nyalain apa enggak, biasanya saya suka matiin karena saya kadang-kadang suka kepencet-pencet gitu oke, okay, touch panel nya juga sama, saya cuma bikin touch panel only, ini ada touchpad setting nya tetap standar, saya tidak ada yang saya rubah. HDMI setting nya juga tidak ada yang saya rubah. USB Loon settingnya saya akan bisa bikin ke Multi power supply juga on supaya terkadang kalau pada saat saya uh, connect ke komputer itu dia bisa sembilan sedikit ngecas tidak akan bisa kompenset secara full sih seperti kita ngecas biasanya sih tapi ya sedikit membantu lah supaya kamu uh, baterai kita enggak segitu cepatnya habis That time setup lumayan uh, standar ini biasanya pada saat kita mulai initialize kamera itu sebenarnya udah di set jadi udah saya nggak pernah set lagi kemudian setting juga sama copyright info biasanya saya bikin uh, tetap nama kita sendiri kita bisa set nama dan copyrightnya di sini kemudian operasional uh, nya saya off kemudian format itu biasanya saya buat format memory card jadi biasanya saya jarang banget mau delete foto secara manual gitu jadi begitu saya udah pengen pengen hapus ya baru saya format semua karena terkadang pada saat kita delete gitu ya itu akan menyebabkan semakin sering kita delete manual apalagi uh, di komputer itu akan bisa akan menyebabkan database memory card nya error jadi mendingan pada saya, saya mau delete saya tidak delete di komputer maupun delete manual di kamera saya akan langsung format gitu record media settingan saya akan prioritinya biasa saya akan ke yang pertama kemudian kita bisa set juga apabila kita mau set Uh, raw jpeg di memory card 1 raw di memory card 2 jpeg atau mungkin di uh, secara atau videonya juga kita bisa set di sini kemudian auto switch medianya saya akan bikin di off which is dia bisa bikin di on jadi begitu di pertama udah full dia bisa langsung ke kedua gitu tapi saya biasanya off supaya saya tahu bahwa wow, oke okay, memory card saya udah full saya mesti jaga-jaga gitu Kemudian file and folder settingnya biasa saya uh, file number tetap series, biasa set file name saya bikin inisial saya sendiri. Kemudian folder name-nya biasa itu di standard form, kemudian saya ganti di, tapi saya ganti di date form karena kalau biasanya di standard form itu akan nyampur semua di folder DCM gitu. Jadi kita terkadang akan sulit buat cari filenya yang kita foto hari ini, mana gitu. Kecuali kita mau sorting secara manual menurut... Uh, tanggal gitu. Tapi kalau di dead form dia secara otomatis kamera akan membuat folder per masing-masing tanggal. Jadi kita nggak, jadi kita nggak uh, pusing pada saat kita nyari file gitu. Ini juga sama. Display kemudian yang terakhir adalah uh, buat kita save save setting. Jadi terkadang begitu kita udah set begini kita bisa save settingnya di memory card. Kemudian yang terakhir adalah buat reset settingnya. Nah kita juga bisa set menu sendiri di, di yang paling terakhir yang ada tanda bintang Jadi kita bisa set menu sendiri supaya kita tidak perlu browsing di keseluruhan menu Untuk nyari-nyari menu yang kita perlukan Jadi kita bisa set uh, satu menu sendiri di sebelah sini Dengan cara itu bisa ada add item, short item, delete item segala macam di ada di sini Jadi gue baru aja sharing tentang bagaimana gue men-setting kamera Sony A7R4 gua Buat teman-teman yang masih punya pertanyaan langsung aja komen di bawah ini Jangan lupa klik like dan subscribe. See you di episode berikutnya. Bye-bye.